Ah, hari ini kita turun lagi ke bawah Lihat teman-teman kita Oke okay, guys Tuh yang kecil hilang kok Hari ini kita turun bareng-bareng ya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 ada dalam gua Malah begitu. ini Eh, yang mau lewat kelewang. Sini ya, ya awan oke okay. Oh, Kalau ke sini. Aman oh. dua. Mana? <tuh> Kalau teman-teman, kita lagi di air ya. satu. Kita agak hesei. Enggak apa, apa Uh, iya benar banyak. Dariketnya. Oh, ngegenduk. Eh, ada botol nih. Ada nah, batu gunduk ya. Oh. ya tuh teman-teman tuh kijingnya pakai okay. oh iyalah lagi <laughs> hmm. oh, sudah masih berang keluar tuh tuh hmm. Oh dia mulai dimasukin pelan-pelan. Eh ngap? jangan oh. ya, mangap jangan dulu. Hmm. Biar suruh <laughs> Tuh ada lagi teman-teman tuh. Oh, tuh lihat tuh. Uh, ini yang laki ini tuh kayak apa ya? Oh kayak kayak lah pokoknya. <laughs> hmm. Kayak. apa? Kayak Bagong. Kayak kayak lah ya Tuh ada lagi tuh. Oh. Keduanya nyarinya banyak di sini, tapi ini yang pada laki-laki banyak-banyak. Hmm. Tunda, tunda, tunda, tunda. Ah. Biasa saja embernya kalau gue jauh. Eh laut? Tuh ada lagi teman-teman, dapat lagi. Eh dua, mana tadi? Hmm, tangannya di sini, nih, nyarinya tuh. Oh tuh satu tuh yang kecil. Kerang mutiara ya. mana? Kerang mutiara itu harus dibikin dulu. Nah ini teman-teman tuh, mangap lagi tuh. Tuh, masuk dia pelan pelan ya ini pada kijing kijing semua tuh oh, dapat yang gede nih tuh yang gede teman teman tuh ini kerang hijau yang gede babon ya tuh. wow mantap ini padahal tangan satu loh Dan ini tangan satu loh ya, nih tangan satu aja banyak dapatnya terangat hmm. terangkat ah ya iya, iya, iya, iya anakan ya tuh kan anaknya lagi nangis tuh nangis. ada lagi tuh dia kayak nyungsep apa nancep-nancep itu ya tuh iya, iya. Iya, <laughs> <laughs> lain hmm. Di dia yang oh ini banyak oh iya merolok <laughs> benar oh kayak pada ini oh, oh oh dapat babon tuh mana mana <tuk> hmm. tuh, ini aku, babor, dari dari tadi nah ini yang mau kita bikin kerang mutiara nanti eh, jadi di sini kita masukin calon oh. mutiara nya nanti terus oh. ininya ada mutiara oh, terus beberapa bulan kemudian dia jadi jadi bago menjadi <laughs> mutiara lah masjidade ya tuh jangan ujang mah gitu Ngebawa lagi dia, ya. mm -hmm. Ta wow, boh, Pas kali sekali nyomot, ta? entah, uh, tuh, tuh teman-teman, entah, -teman, lagi tuh? entah, nyomot, entah, nyomot entah, ta? entah, entah, entah, entah, entah, entah, entah, entah, Kerang mutiara, kerang mutiara air tawar yang dekat-dekat hp-nya kena cair. Oh, ini banyak nih, macam-macam macam cemur. Ini dapat lagi nih, baby. udah, udah, udah, tuh, tuh. Nah. <tuh>, <tuh> Aku <laughs> punya, puyak <tuh> jadi aku punya, tilu. punya, aku punya, aku punya, aku punya, aku ini jangan punya, aku punya, aku punya, aku punya, aku punya, aku punya, dekat tuh sekali nyomet teman-teman tuh sekali nyom tiga tuh kan masih ini di sini juga. lagi tuh iya masih tempat ini tadi <laughs> -l -l. Hmm. ini masih tempat yang tadi oh lagi lagi rapat itu. ya wewe ini lagi pada rapat nih ujang oh, mah ngacak-ngacak lain neyangan kerang eh itu nih ta kerang tuhan Eh, mati ya kayak oh, oh, mana? Oh, mana yang sil -sil ini Entah, yang teman-teman oh. tahu kerang tadi kerang acang oleh hp tuh oh, mangap ini maksudnya banget <tuk> <tuk> kene ya Loh, oh mak mak kalau harus ya tuh, tuh hmm mahas nggak <laughs> okay. ini ya tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh. Hmm, hmm, dekat-dekat emang ya kayak lagi ngerumpi deh oh, teman-teman saya hmm. coba lesang ini udah tujuh mini. ini kita mau mati Wabung, Tanya -tanya. kita simpen simpan dulu ya